Oke, jadi kali ini kita akan memasang handphone holder Di sepeda gunung Alat-alat yang kita butuhkan antara lain adalah Obeng Lalu yang kedua Skrup 2,7 cm Dan yang ketiga adalah bekas tempatan tripod kamera nah, harus kita lakukan pertama kali adalah melepas kabel-kabel kepadu bagian depan foto menggunakan obeng. ini sudah terlepas maka isinya akan seperti ini lalu langkah selanjutnya adalah memasang benda atau komputer di beda ini masukkan ke tempat menyimpan dengan pasangannya tidak seperti yang ini, lalu yang pasangannya taruh di bagian bawah. Di bagian bawah kita taruh dulu, lihat aja kita akan tukar bagian atasnya saatnya di bagian seperti ini dan hasilnya seperti ini Juga, juga bisa menggunakan karet untuk agar tidak terkena stroke saat Anda meletakkan handphone atau kamera Anda, seperti handphone kota yang Jadi, kali ini kita akan menunjukkan cara memasang kamera pada handphone atau kamera itu. Pertama, masukkan kamera itu pada handphone, handphone. lalu ikatkan tali pada empat replika lampu di bawahnya ya agar tidak jatuh. Kita sudah lalu hidupkan lampu, pak. Dan kita akan melihat hasilnya bisa, dan ke lumayan bagus. Dan ini adalah hasil rekaman kita menggunakan kamera yang kita pasang di handphone atau kamera holder. sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe and comment.